Serunya deg-degan pas ketemu yang spesial. Baru, Cornetto Dish Coklat Special Edition BT21. Ketingan coklat kacang dan saus coklat lezat dengan es krim creamy dan wafer kun Baru, Cornetto Special Edition BT21.